Happy English with Happy English course. melanjutkan diskusi yang masih sama penambahan ES pada beberapa peraturan yang ada di Simple Present kalau yang sebelumnya kita bahas tentang akhiran kata O, S, H, X ch dan juga ws sekarang kita bahas ketika akhiran kata kerjanya adalah y. Nah di sini ada dua peraturan yakni yang pertama ketika kata kerja yang sebelum y terdapat konsonan maka kita tambahkan es contohnya y Sebelumnya adalah huruf konsonan yakni D Maka ketika subjeknya she, he, it, satu nama orang Ataupun singular noun Kita menggunakan tambahan es Jadi contoh kalimatnya adalah Mila spadis inggris Mila belajar bahasa inggris Sedangkan peraturan yang kedua adalah ketika Sebelum Y terdapat huruf hidup, contoh katanya adalah play ya Sebelum Y adalah huruf hidup maka kita hanya perlu tambahkan S saja Contohnya adalah she plays the ball She plays the ball, dia ya, perempuan bermain bola Nah, sekarang kamu sudah tahu betul nih tentang rumus dari verbal Sentence special in kalimat positif dalam simple present ya Remember about the page and bawahnya subjek verb 1 S atau IS plus objek adalah dasar atau rumus dari kalimat positif di simple present Nah, tambahan S atau IS digunakan ketika subjeknya she, he, it satu nama orang, satu benda Ataupun satu binatang Maka kita menggunakan tambahan S dan IS Nah, kapan sih kita menggunakan S Dan kapan kita menggunakan IS Di video-video sebelumnya Kamu sudah melihatnya Jadi, kalau misalnya kamu lupa Kamu tinggal cek link di bawah ini Misalnya sudah tulis lengkap Dari mulai part 1, part 2, part 3, part 4, dan juga part 5 Yang membahas tentang Positive verbal sentence in simple present Semoga dengan Materi grammar yang kita sampaikan dalam media online ini bisa bermanfaat ya untuk kalian Dan juga doakan agar Happy English Course One semakin kedepannya semakin membaik Thank you for watching, don't forget to subscribe, like, and share Wassalamualaikum, bye bye